Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya tentangnya dari Sudirjo dari Probolinggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya bagaimana hukumnya jual, jual beli padi seperti ini Kita beli padi saat musim panen tiba sebanyak 1 ton Lalu padi itu dijemur dan disimpan Lalu ketika musim panen selesai dan harganya tinggi kita menjualnya Bagaimana jika usaha begitu Buya? Ada orang beli padi di musim panen, kemudian disimpan Waktu nanti musim panen selesai, harga padi naik, lalu dijual Bagaimana hukumnya? Situ disinggung di dalam bab namanya ihtikar Atau namanya uh, ihtikar itu gimana? Nyimpen, nyimpen, nimbun ini, Nimbun, hukum nimbun itu haram jika Jadi tidak semua nimbun itu haram Hukum nimbun disebutkan para ulama menimbun yang diharamkan itu syaratnya tiga. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan po, pokok. Yang kedua adalah dibeli di waktu mahal-mahalnya. Berarti barang langka. Yang ketiga akan dijual dengan lebih mahal lagi. Ini orang. Baik. Makanan pokok Membelinya waktu harganya melambung Untuk dijual lebih lagi maka ini yang diharamkan karena ini adalah Tanda tidak rahmat mencekik orang Tapi kalau orang menimbun dalam keadaan normal Saya beli badi bukan sekedar satu ton 20 ton saya beli padi di musim panen Di Indonesia aman gak ada paceklik Saya timbun setelah musim panen selesai harga naik saya jual halal-halal saja Gak ada masalah yang, enggak, yang mas masalah adalah misalnya di negeri ini, Allah semoga Allah tidak menakdirkan paceklik. Misalnya di kampung ini paceklik, beras, berat, mahal semuanya, aduh, sedikit barangnya mahal. Akan orang punya duit langsung dibeli semuanya itu. Sehingga setelah dibeli dinaikkan lagi, wah ini. Nah ini berarti untuk mencegah orang itu, itu nimbun yang haram. Adapun yang dilakukan oleh penanya, enggak, tidak masuk bab haram. Kenapa? dia membelinya dia memang makanan pokok, ha? membelinya pun adalah di waktu biasa waktu harga murah dan sebagainya. kemudian setelah itu jualnya bukan waktu bukan bukan menjualnya juga menjual wajar harga pasar bukan untuk dinaikkan dan orang. jadi tidak termasuk haram kalau anda menimbun padi kemudian anda jual nanti nunggu waktu mahal nggak apa-apa itu. Allah wabillahi